Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya channel sosial di video kali ini teman-teman di sini saya akan memberikan yang baru lagi. Oke kita langsung aja satu per satu Oke lanjut ke presiden yang kedua Oke, lanjut ke persediaan yang ketiga. Oke, lanjut ke persediaan yang keempat, ya. Oke lanjut ke presiden kelima. Oke lanjut ke presiden yang keenam. Oke lanjut ke versi yang ke-7. Oke lanjut ke versi yang ke-8 ya. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke presiden ke-9. Lanjut ke verse yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke verse yang ke-11 ya. Oke lanjut ke versi ke-12 Oke oh, okay, lanjut ke versi Oke lanjut ke yang ke-13 Oke okay, lanjut ke presiden ke 14 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15. Ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 Oke lanjut ke versi Oke okay, lanjut ke yang ke-17 Oke lanjut ke presiden ke-18. Ke Oke lanjut ke presiden ke-19. Oke, lanjut ke versi yang ke-20. Oke, okay guys, jadi mungkin segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!